Aku yang merelakanmu dengan segenap kemunafikan rasa Tapi kau masih bertahan dengan sekucur luka Ambe berah. <tuk tangan> Selamat datang kembali di channel Teranus Sejaga Teraya <tuk tangan> Buat yang belum tahu kalau subscribe itu gratis Coba buktikan sendiri dengan cara tekan subscribe Kami yamin pasti gratis walafian <tuk tangan> buat yang sudah subscribe kami ucapkan eh hey, thank you kakak melepasmu karena berjodohan adalah karelaan terberat dalam kesetiaan lebih berat dari menahan rindu dan jauh lebih berat lagi dari sekedar menahan cemburu Aku yang merelakanmu dengan segenap kemunafikan rasa, tapi kau masih bertahan dengan sekujur luka. Pergilah, karena aku bukan jodohmu. Sebab restu sudah menghalangi bersatunya sepasang rindu. Kita bahagia. Aku tidak membencimu Aku juga tidak akan membenci ayah ataupun ibumu Karena mereka benar dalam mengorbankan aku Sebagai serpihan rasa untuk menjadikanmu bahagia